Detik waktu Terus berjalan Berhias Gelap dan Teran Suka dan duka Tangis dan tawa Tergores Sebagai Lukisan Seri Juta sepi Hidupku Meski kurangku Dalam langkah Kadang tak sempur Seribu mimpi Berjuta sedih Dan kepadamu Namun cinta Kuharap Dirimu yang bertata